Google bagi-bagi saldo dana secara gratis. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian sedang mencari aplikasi penghasil uang atau penghasil saldo dana, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Untuk aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi resmi penghasil uang dari Google, teman-teman. Dan nama aplikasinya adalah Google Survey Berhadiah atau kalian bisa mencarinya di Play Store dengan kata kunci Google Opinion Reward. Nah, ini adalah aplikasinya. Selanjutnya tinggal kita install saja. Kalau misalkan aplikasinya sudah terinstal langsung, langsung saja kita buka aplikasi ini Oke ini adalah tampilan awal dari aplikasinya lalu bagaimana cara aplikasi ini menghasilkan uang untuk kita Nah kita bisa menghasilkan uang dari aplikasi ini dengan cara mengikuti survei yang nantinya disediakan oleh aplikasi ini Di sini juga dijelaskan dengan Google survei berhadiah Anda dapat mengikuti survei yang dijalankan oleh peneliti pasar frekuensi survei dapat bervariasi dan Anda tidak perlu menjawab setiap survei yang diterima. Sebagai imbalan Anda akan menerima pembayaran dari Google Survey berhadiah melalui Vival. Lalu, berapa besaran yang akan kita terima setelah kita selesai melakukan survei ini? Nah, teman-teman jadi setelah kita melakukan survei ini kita akan mendapatkan imbalan 0,10 dolar sampai dengan 1 dolar per surveinya Di sini juga dikatakan jumlah dapat bervariasi dan tergantung pada jumlah pertanyaan dalam survei dan jumlah waktu yang diperlukan untuk menjawab survei jadi besaran imbalannya itu ditentukan dari jumlah pertanyaan yang ada pada survei yang kita lakukan nanti kemudian pertanyaan tidak perlu dijawab dengan cara tertentu untuk menerima pembayaran dan bahkan tidak disarankan nah di sini kita tidak disarankan untuk menghalalkan segala cara misalkan dalam melakukan survei kita searching dulu jawabannya di Google atau mencari tahu jawaban yang paling benar karena dalam survei ini yang paling dibutuhkan itu adalah jawaban jujur dari kita. Oke, teman-teman, langsung saja kita kembali ke aplikasinya. Setelah aplikasinya dibuka, di sini kita langsung saja pilih mulai, kemudian kita login menggunakan email yang kita miliki. Nah di sini juga aplikasi ini akan meminta mengaktifkan histori lokasi Jadi teman-teman aktifkan saja untuk historinya Agar nantinya kita bisa mendapatkan lebih banyak survei yang kita ikuti dengan mengaktifkan histori ini Langsung saja kita pilih aktifkan histori Nah, teman-teman, setelah kita login akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk surveinya nanti juga akan muncul di sini, teman-teman. Contohnya yang ini yaitu ada survei baru. Nah, kita bisa langsung saja klik survei ini, tetapi survei yang ini tidak akan menambah penghasilan kita, teman-teman, karena ini adalah survei awal saat kita menggunakan aplikasi ini. Jadi, di sini langsung saja kita ikuti surveinya agar nantinya muncul survei berbayar yang bisa kita ikuti. Di survei awal ini ada tiga pertanyaan, langsung saja kita isi semuanya. Nah teman-teman sini juga kita harus melengkapi profil kita agar nantinya lebih banyak survei yang kita terima Langsung saja kita pilih lengkapi profil Dari profil ini kita isi negara kita Kemudian usia, gender, dan bahasa Untuk usia dan gender ini didapatkan datanya dari Google teman-teman Jadi tidak perlu kita isi lagi tinggal kita centang bahasa yang sesuai dengan kita di sini saya contohkan memilih bahasa Indonesia kemudian pilih selesai Nah teman-teman setelah akunnya kita buat Selanjutnya selanjutnya tinggal kita tunggu surveinya muncul di sini dan di sini saya juga belum mendapatkan survei itu karena saya juga baru menggunakan aplikasi ini nanti kalau misalkan saya sudah ada survei akan saya buat video kembali untuk cara pengisian surveinya. Nah oke okay, teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.